Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar terus. Senang sekali saya, Nana dan Abi Kures bisa menemani teman-teman di Shihab-Shihab uh, edisi Ramadan. Dan di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita memang sengaja ingin belajar sama Abi uh, makna surat-surat pendek yang saya yakin biasa teman-teman lafalkan, bacakan pada saat tiap sholat. Di uh, hari ini, kita mau belajar soal surat Anas Abi Kures. Hmm. Surat Anas, surat yang favorit Nana juga dibacakan Tapi Nana mau belajar lebih banyak Apa sebetulnya maknanya Kalau kita baca terjemahannya uh, Berlindung dari uh, godaan, misikan. misikan dan sebagainya Tetapi makna lebih jauh dari itu Sebelum ke sana Bi Anas ini kan surah paling akhir ya Betul Al-Fatihah paling pertama, Anas Betul. paling akhir ya. Itu memang adakah makna dari urutan-urutan penempatan ya. surah di Al-Quran? Ya. Ada satu ilmu dari ilmu Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan antar ayat dan surah-surah Al-Qur'an. Ditemukan bahwa Al-Qur'an itu kata-katanya, ayatnya, surahnya saling berhubungan bagaikan hubungan rantai. Kalau kita ada rantai kalung, itu tidak diketahui yang mana yang pertama dan mana yang akhir. Nyambung semua. Nyambung. Nah, bisa jadi, yang akhir itu kita anggap yang pertama. Mari kita lihat di surah ini. Yang akhir, Qul'audhu ya. birobinas, yang awal Al-Fatihah. Ya. Kenapa begitu? Karena sebelum baca Al-Qur'an, hendaknya berta'awuz, ya. meminta perlindungan. Jadi bisa, Qul'audhu birobinas itu adalah permulaan dan Al-Fatihah ini. Walaupun dalam susunan resminya, itu Al-Fatihah pertama tetapi demikian erat hubungannya sehingga setiap surah punya hubungan dengan sebelumnya, setiap ayat punya hubungan dengan sebelumnya, setiap kata punya hubungan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Hmm. Nah, di sini kalau auzubirabbinas diletakkan terakhir walaupun sebenarnya dalam konteks makna bisa yang pertama. Bisa yang Bacalah ta'awuz Ta kalau auzubirabbinas sebelum membaca Al-Fatihah. Hmm. Semuanya bagaikan rantai Kan, ya. Oke, okay. dan kalau kita bicara Anas Bi, tema utamanya tema utamanya itu pengajaran tentang permohonan perlindungan dari bisikan-bisikan bisikan negatif e, tujuannya untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak dapat luput dari bisikan-bisikan bisikan negatif baik dari setan maupun nafsu sadarilah itu dan karena itu selalu akan ada pada diri manusia Sepanjang hidupnya, maka inilah pengajaran bagaimana untuk berlindung dari bisikan-bisikan itu. Itu kolautoropinas. Kita tidak dapat mengelak dari bisikan-bisikan itu. Ya, eh, eh, Memang bisa jadi sering, bisa jadi tidak. Tetapi semakin dekat orang kepada Tuhan, semakin sedikit bisikan itu. Semakin jauh, semakin banyak bisikan itu. Dan uh, bagaimana kemudian kita bisa membedakan bisik itu tadi kan disebutnya bisikan? Apakah otomatis semua bisikan memang membahayakan? Emang ayat Al Qur'an ini spesifik bicara soal bahaya yang mungkin ada pada bisikan-bisikan? Iya. -bisikan? Dia bicara tentang ini. Nah, karena bisikan itu bermacam-macam. Eh, ada bisikan dari malaikat. Ya. Itu bisikan kebaikan. Itu orang beri contoh saya mendapatkan eh, eh, katakanlah berlian di jalan. Hmm. Ada bisikan dalam masa ambil aja mumpung gak ada yang lihat. Hmm. Itu bisikan setan. Oh, jangan ambil, berikan kepada yang berhak memilikinya. Hmm. Itu bisikan malaikat. Hmm. Nah, yang di sini yang dimintai perlindungan adalah dari bisikan-bisikan negatif. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Yang ya. membisik di dalam dada Jok manusia. Di dalam Itu bisikan setan. Atau bisikan nafsu. Hmm. Beda, nih. Ya. Ya, beda bisikan setan dengan nafsu. Bisikan nafsu itu tidak pernah puas sebelum dia dapatkan apa yang diinginkan. Bisikan setan itu adalah yang penting Anda terjerumus. Kalau tidak rugi, jangan sampai Anda untung. Jadi setan itu mempunyai langkah-langkah. Langkah maju dan langkah mundur. Kalau nafsu, tidak mau cuma ini. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau sudah dijanji, Walau di, mau diberi sesuatu yang lebih baik, mau terima. Itu nafsu. Merengek terus. Merengek terus. Hmm. Apa misalnya ayat di Al-Quran atau kalimat atau diksi di surat an nas ini yang kita yang, yang perlu kita perhatikan? Eh, auzu Aku berlindung. Berlindung itu unsurnya ada tiga. Yang berlindung, yang dimohonkan perlindungan, dan bahaya yang dikhawatirkan. Kita tidak berlindung kalau tidak ada bahaya. Nah, kalau demikian, ketika kita meminta perlindungan, kita harus sadar bahwa ada bahaya. Jadi jangan baca a'udhuillahi minasyaitan al-rajim bahaya apa yang anda minta perlindungan. Kita sadar bahwa ada bahaya dan sadar bahwa yang dimohonkan untuk melindungi kita adalah kuasa. Jadi ketika kita membaca, Saya memohon perlindungan, saya sadar bahwa ada bahaya yang sedang saya hadapi, dan saya sadar bahwa yang saya mohonkan ini mampu untuk melindungi saya dari bahaya itu. Itu tahu. Ya kan? Ayat terakhirnya ketika dari Jin dan manusia, jadi berlindung juga kita dari bahaya manusia. manusia Surah An-Nas ini memperingatkan kita bahaya dari manusia. Ada teman-teman ya, buruk itu, teman-teman buruk itu yang berbisik macam-macam. Iya -macam. kan, itu kalau dia buruk hindari dia. Ya Allah, saya tidak mau ada teman yang buruk yang eh, membisikkan pembisik-pembisik itu kan kalau buruk itu kita meminta perlindungan. Ada hal yang menarik nah. di sini. Eh, kita diminta untuk meminta perlindungan dari jin, al waswas, al-kanas. Waswas itu artinya pada mulanya gerincingan emas. Jadi, menarik ya, ada gelang bunyinya. Menarik hmm. itu setan begitu, bisik fisik begitu tetapi dia digambarkan oleh ayat ini khanas hmm. khanas itu artinya kalau diusir dia pergi tapi datang lagi hmm. nah, jangan kira kalau setan anda usir dia pergi jangan kira dia pergi terus pasti akan mencoba datang nah, sama lalap hmm. diusir datang lagi diusir datang lagi nah. mensharil waswasil khanas mensharil waswasil khanas dari keburukan Alwaswas dari kebusukan setan, dari keburukan eh, bisikan jahat yang terus-menerus pergi dan datang, pergi dan datang. Tidak akan berhenti setan dan nafsu membisikkan keburukan pada Anda sampai mati. Itu sebabnya kesempatan terakhir setan untuk menjurmuskan manusia pada saat sakratil maut. Pada saat itu pun setan berupaya? Setan datang. Apa upayanya? Ketika udah sakratul maut, nah, apa Isa yang bisa? Suamnya disuruh, talqimkan dia, bacakan, la ilaha illallah, bacakan yasin, supaya setan menjauh. Hmm. Karena dia bisa datang menggoda sehingga tergambar oleh yang wafat ini, seakan-akan orang tuanya datang. Dia sudah diajarkan, ucapkan la ilaha illallah, dia enggak bisa. Karena setan menggodanya. Setan datang menggambarkan kepadanya hal-hal yang disenanginya waktu dia hidup. Kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ya. Ini eh, apa namanya, eh, itu, itu, itu makna ini. Jadi yang Abi ingin tekankan bahwa sadarilah ketika membaca Qul'a'udhu berabbinas, sadarilah bahaya bisikan-bisikan itu. Dan sadarilah bahwa itu tidak dapat Terkait sepanjang hidup Anda, dan karena itu, mohonlah perlindungan kepada Dia yang Maha Hidup dan, dan yang selalu kuasa untuk menghilangkan bisikan-bisikan baik dari setan, atau nafsu, atau dari jin, atau dari ah, manusia. Iya, dari semuanya. Dari semuanya? Iya. Okay. Terima kasih, Abiku Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan bisa mendapat sedikit dari makna surat An-Nas yang kerap kali kita bacakan di salat-salat kita. Assalamualaikum.